Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, let's dimanapun kalian ready, selamat siang Selamat datang dan bergabung kembali Di channel youtube DIPA TV Yang akan selalu mengabarkan Kabar baik, kabar menarik Dan bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Villa Bagi kalian yang baru Menemukan channel ini, jangan lupa Untuk mendukungnya dengan cara Klik like, komen, dan subscribe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 dihimbau untuk voting Bunda Lesti lagu Lentera di aplikasi Jooks persahabat ya yuk sama-sama kita kompak sama-sama kita solid karena Bunda Lesti Kejora itu persaingnya adalah betram Peto dan Anet yuk sama-sama terus kita dukung yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejora info ini juga kita dapatkan dari Leslar Lesti komik Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan, Chung yang udah vote, yang belum vote ditunggu ya plan, katanya tuh semangat ya. Tetap kompak dan tetap solid mendukung idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat ya, bayang tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Dari akun Instagram 24 Juli Destiny mengatakan, Gimana Minsi, kenapa di juks aku gak bisa hanya bisa masuk ke fandom aja, katanya tuh persahabat ya Dan kita lihat di jawaban komentar Dari akun Evanovia436 mengatakan Klik yang ada bacaan topnya say, katanya tuh Udah dijawab ya, cara untuk voting mudah-mudahan semakin banyak dukungan Semakin banyak support yang diberikan juga dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Lesti maupun Rizky Bilar Kemudian persahabat disimak juga Dua jam yang lalu diunggahannya pub dance Masya Allah banget ya bahagia sekali Abang Fatih lagi digendong oleh Opa Daniel Dua jam yang lalu Opa Daniel dan keluarga Itu bersilaturahmi ke rumah Leslar Masya Allah, pokoknya bangga Bahagia sekali melihat keluarga yang sangat harmonis Di postingan ini pun Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Opa Daniel Bersama Abang L, nggak terasa usia Abang L udah 7 bulan aja Udah bisa jerit-jerit Doang katanya tuh Masya Allah, kita bangga banget ya Alhamdulillah Semoga selalu sehat, selalu bahagia Untuk keluarga besar di komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang positif juga para ya dari akun Delvina Leslar. Masya Allah, Alhamdulillah, bentar lagi bisa panggil Opa dan ngajak main bareng. Katanya tuh, amin. Dan kita lihat juga ke komentar selanjutnya. Diberikan dari akun Mama Leslar 123, Masya Allah ada Opa dan Oma tengok Abang Al-Fatih yang udah umur 7 bulan. Sehat-sehat selalu Abang Al-Fatih dan Oma Opa, amin. Masyal banget ya, respon yang positif diberikan selalu Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar Selanjutnya, disimbang juga bersahabat Ini vitamin terbaru yang kita dapatkan siang hari ini Di usia 7 bulan, Abang El langsung kontrol ya Sehat-sehat selalu untuk Abang Alfati Yang sedang berada di rumah sakit bersama Bunda Lesti Bersama dokter Puspa juga, aduh, pokoknya bahagia dan bangga banget ya, orang-orang baik yang selalu mensupport idola kita. Momen ini pun juga kembali oleh akun Les lastik komik, disimak juga di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, udah tujuh bulan langsung kontrol, sehat terus dan tumbuh aktif jadi anak yang pinter dan soleh ya, Bang Amin. Doakan selalu ya untuk Abang Fatih, mudah-mudahan sehat, bahagia dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Kemudian juga para sahabat diperhatikan. Sebentar lagi akan digelar ajang yang sangat luar biasa adalah ajang Ami Awards atau Anugerah Music Indonesia 2022. Kita doakan juga mudah-mudahan Bunda Lesti tahun ini menang di ajang Ami Awards karena sebentar lagi akan digelar. Kita selalu mensupport selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Doakan support yang terbaik. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Lipa TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.